Selamat sore Pak Yato. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa yang dibawa ini Pak Yato? Ini NSTM. Oh, NSTM itu produk dari apa? Ini dari NASA. Hmm. Itu sudah dikonsumsi atau memang baru beli? Ini saya udah konsumsi satu satu ini satu hmm. botol Pak ya namanya. Iya. Satu botol. Ini saya kan punya peluang. punya penyakit mata yang jelas yang kedua ini saya punya penyakit kepala terus yang ketiga ya. yang keempat saya kan pernah jatuh dari pohon kelapa ya karena karena, karena ini <tuh> saya terasa kadang terasa seperti ini urat-uratnya sini lah hmm. sini belakangnya pulang belakang, ini, belakang, tulang belakang. Ya. setelah minum NSTM ini Alhamdulillah ini ya, yang yang yang udah jelas nih Uh, Bagian ini, apa uh, ya? Uh, ini pinggang, terus lambungnya juga udah terasa nyaman, kuasa juga terasa enak gitu. Itu mulai terasa nyaman, itu minum hari keberapanya. Mungkin sudah berapa hari konsumsi, terus mulai terasa reaksi positifnya ini setelah sepuluh. setelah nginum, sekitar satu minggu, satu minggu, satu minggu. satu ya. minggu Kalau terasa. sampai sekarang berarti sudah habis 1 botol. Ya. Mau 2 botol ini ya. Iya, mau 2 botol ini. Hmm. Alhamdulillah. Terus juga hmm. ini kepala saya juga sudah terasa enteng itu hmm. Terus ini matanya kan sebelumnya berarti sering sering sakit gitu. di di kepala belakangnya atau mana? Ya, di sini, di sini hmm. ini. Oh. Kalau kalau palingnya dua hari itu saya minum obat. Hmm. Ya, ya, sembuh ntar berare lagi, lagi sembuh nah. gitu. Rasanya kan, saya pikir-pikir kalau ngin begini tuh saya gimana gitu? Ternyata Takut takutnya ntar itu ada efeknya gitu. Oh, gitu. Nge -nge. Nah terus kenal produk NSM itu dari siapa? Ini kenal produk NSM saya kan ini uh, dari dari Pak Iya dari Pak Tri. Suka ini, saya udah Pak udah membuktikan itu maksudnya. Hmm. Dan terus itu di kaki itu kena eksim juga pak? Oh. Coba ditunjukkan ini. Oh ini, iya. Ini juga ini oleh sini F sini ini. Oh, ini kalau saya di ini kan saya tetesin langsung nggak pakai air gitu. Iya. Oh iya Pak Yato itu kalau boleh tahu itu sudah berapa lama eksimnya itu? Kurang lebih. Kalau ah, udah ada 15 tahun, lima berarti udah udah berulang kali berobat, ya atau udah mungkin pakai apa gitu, udah berobat berapa kemana, udah, hmm. udah kemana-mana gitu, udah obat apa udah saya coba hmm. gitu loh maksudnya, hmm. tapi nggak ada hasilnya gitu, oh. udah obat dalam, obat keluar lu udah saya coba, oh. tapi nggak ada hasilnya sama sekali gitu. Terus dipakai N itu juga? Iya, pakai N S alhamdulillah. ini, ini mana? Ini, ini setelah okay. ini tetesin ke apa ya? Ke mangkok. Oh, mangkok. Eh, ke mangkok ke mangkok ke mangkok, kertas saya olahsen maseng oh. uh -uh. eh, jadi. Nah, tadi kelihatan sehari berapa kali? Sehari satu kali. Satu kali. Ya, yeah. sore hari ya, abis mandi. Yeah. Abis sore, mandi itu hmm. rontok itu pada rontok sedikit-sedikit mulai rontok. Hmm. Ini tuh udah kelihatan lah halus nih kan? Iya. Yeah. Hmm. Biasanya kan tebel, berlentung-lentung itu. Berlentung berlentung, banjul banjul. Iya, banjul banjul, halus nya langsung udah terasa hmm. nyaman benar kan kalau lagi kumat itu terasa gatal banget gitu oh, gatal juga itu iya gatal hmm. tapi gak keluar darah, gak? enggak keluar, gak keluar. darah ndak enggak kalau digaruk terus ya keluar darah oh. gitu. udah terima kasih oh iya terima kasih informasinya Pak okay. ya ya selamat sore